Baiklah para sahabat leslie, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya bang Win akan memberikan informasi terbaru, vitamin bahagia untuk kita semua para fans dan tentunya kabar-kabar terhangat seputar idola kesayangan kita. Kegunaan pertama persahabat ya kita lihat di sini ada unggahan terbaru dari Dede Leslie Gejora yang mana Dede Leslie mengunggah di akun pribadinya foto cantik bersama ibunda tercinta, terlihat sangat. Bahagia, para sahabat ya ketawa dari keduanya. Deddy Lesti masih di Cianjur. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia, para sahabat ya untuk Deddy Elasti. Dalam sebuah postingan tersebut juga Deddy Lesti menuliskan sebuah kalimat caption: Perjalanan tidak pernah melelahkan yang membuat lelah karena pikiran yang tidak sabar menjalani semua perjalanan. Beliau adalah sosok yang selalu mengajarkan arti kesabaran mulai dari hal-hal kecil. Jangan lupa bersyukur hari ini. Luar biasa persahabat ya. Caption yang dituliskan oleh Dedek Lesti membuat kita semakin bangga padanya. Mudah-mudahan kesuksesan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti maupun Rizky Bilat. Dalam pesan tersebut banyak sekali komentar Hingga tanggapan dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Leslar Lovers underscore pada, Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, Tabarakallah Dua bida dari syurga wow, Luar biasa persahabat ya. Dukungan selalu diberikan dari fans Sejati Leslar Lovers ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat ada unggahan spesial terbaru juga dari Bang Ariel menginfokan bahwa Abang Bilar hari ini masih lanjut syuting. Persahabat ya, semangat, doakan juga mudah-mudahan Abang Bilar diberikan kesehatan dan kelancaran untuk syuting hari ini. Untuk berikutnya juga kita lihat bersahabat ya, lagi-lagi tentunya kita mendapatkan kabar yang kurang enak nih bersahabat ya, lagi-lagi banyak sekali yang menyudutkan Rizky bilar dan Lesti. Ada sebuah unggahan dari Bang Dodo, para ya, yang mengunggah sebuah kalimat pertanyaan menyudutkan Lesti. Di sini kita lihat akun Instagramnya Rosi Sufiana. Tentunya di situ mengatakan, Bang Ricardo, saya Lesti Lovers, mohon Bang Ricardo bisa ingatin buat yakini lagi dedek supaya jangan pilih bilar, please. Ini tentunya menyandang sebagai lesti lovers ya, tetapi untuk pertanyaannya membuat kita semua tidak yakin bahwa ini adalah lesti lovers sejati. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Dodo disitu dikatakan kalau lu lesti lovers, lo akan support apapun yang idola lo lakukan dan support apa yang idola lo pilih. Itulah kalimat yang tentunya. Dituliskan dan mengingatkan kepada akun tersebut bahwa kita, sebagai fans sejati, harus tentunya support apa yang dilakukan oleh idola kita sendiri. Banyak tanggapan hingga respon juga dari para fans, yakni dari akun Instagram Imastitin Sobari, mengatakan masa ada Lesti Love, kayak gitu, astagfirullah. Selanjutnya, komentar lain diberikan dari Carmilla. .com. Q3 mengatakan, Markona berkedok fans, aing rek DM HS di akunnya dikunci koplak lah. Wow, bagi <gifat> bahasa Sunda persahabat ya. Tentunya mau ngedm ke akunnya, tetapi dikunci. Tentunya kita harus supportus idola kita dari tentunya orang-orang yang selalu menyudutkan Rizky. Bila nenglesi kejuaraan mudah-mudahan dijauhkan persahabat ya. Kita dukung, kita selalu menjaga kekompakan kita. Kita lihat juga unggahan berikutnya, ada sebuah kalimat komentar juga dari Abang Bilar Yang mana Abang Bilar mengatakan Naba Instagrammu tidak mencerminkan pemikiranmu yang katanya smart people Smart tapi tidak mampu memahami konteks dari kalimat terkait soal sekretaris yang saya sebutkan Baiklah capermu berhasil-berhasil mencuri perhatian saya dan tim tapi selalu ingat ya Eoni atau siapapun nama aslimu fitnah atau apapun bentuk kezaliman lainnya Semua itu ada balasannya kalimat terakhir ini bukan hanya berlaku buat kamu Tapi ini juga berlaku buat saya sampai ketemu Itulah kalimat yang dituliskan oleh Rizky Bilar Persahabat ya lagi-lagi tentunya banyak sekali akun yang selalu meresahkan persahabat ya Mudah-mudahan Tentunya bisa diurus dan bisa diingatkan kembali oleh tim Leslar. Mudah-mudahan saja Rizky Bilar mau penlesai kejora dijawabkan orang-orang yang sinis dan selalu menyudutkan. Kita lihat keunggahan selanjutnya. Ada kabar terbaru vitamin bahagia yang kita dapatkan persahabat dari Abang Rizky Bilar langsung di akun pribadinya mengunggah sebuah postingan foto terbaru masya Allah luar biasa persahabat ya kegantengan Rizky Bila selalu membuat kita semakin bahagia ada kalimat caption juga dituliskan tungguin di rumah ya biar dijemput jangan tanya duduknya di mana nanti kita pikirin wow <laughs> Cute banget gak bisa dituliskan, aduh kayak mau boncengin dari direalasi ke Jorah dan ingin menjemput, ya aduh luar biasa memang idola kita ini selalu membuat kita bahagia dan bangga. Mudah-mudahan dicuduhkan vitamin selanjutnya, tetap pentingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.